Bismillahirrahmanirrahim. kali ini saya akan membagikan atau memberikan tutorial bagaimana caranya memperpendek link secara singkat, cepat, mudah, dan tentunya aman sebenarnya ada banyak sekali web yang menyediakan cara memperpendek link akan tetapi, kali ini saya akan menggunakan web buatan indonesia dan web ini adalah shorten link atau memperpendek link tersingkat yang saya jumpai Mari kita buktikan Yang pertama kita ketik dulu s.id Enter Di beranda atau halaman depan di sini, Langsung tersedia Tautan atau link mana yang ingin kita singkat Perlu diketahui bahwa Web ini itu dikelola oleh pani yaitu pengelola nama domain internet Indonesia oke okay. yang pertama kita harus tahu atau link mana yang ingin kita singkat yang pertama kita buka dulu atau cari dulu link yang ingin kita singkat. misalnya kita cari link yang ada di youtube Nah, misalnya link ini, klik kanan, salin atau copy, kemudian kita pastikan tautan tadi atau link tadi, kita tempel, investor otomatis akan berjalan. Nah, ini adalah link yang kita singkat, yaitu s.id c3 v besar v besar i kecil, kita salin, kita buktikan dulu apakah link yang kita singkat tadi itu berjalan atau tidak pastikan center. Nah, link yang kita singkat tadi sudah berjalan Kemudian, bagaimana caranya supaya huruf c3vespi ini itu bisa diganti sesuai dengan keinginan kita, yaitu dengan cara mendaftar gratis. Kita daftar dulu email. Kita masukkan email dulu. masukkan sandi sesuai keinginan teman-teman sesuai keinginan anda kita konfirmasi sandi sama kita masukkan sandi sebelumnya kemudian centang saya bukan robot itu kita klik mendaftar kita refresh dulu nah nah ini adalah link atau akun kita di s.id kita ulangi tadi link dari ini kita copy, kita pastekan atau tempel. Nah, di sini ketika kita sudah punya akun, maka kita bisa menggantinya secara langsung atau sekian kita. Yaitu dengan cara kita ganti. Nah, huruf yang berwarna biru ini, ini bisa kita ganti. Misalnya, saya hit. kecil-kecil aja, nah kita centang ini short link spin nah berarti di sini link tadi itu sudah kita ganti, kemudian coba kita bagi atau kita buktikan ini dengan cara salin. Kemudian kita coba di sini. Kita paste. Enter. sid Nah, secara otomatis Link yang kita singkat tadi akan mengarahkan kepada link yang sebenarnya. yaitu ini. Ini link ada ini adalah link aslinya. Kemudian ini adalah link link hasil singkatan, kemudian ini adalah hasil editan. Jadi bisa diedit sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini ada statistik yaitu berapa orang yang sudah mengunjungi link kita tadi itu. Jadi kita bisa memantaunya di sini oke okay, cukup sekian tutorial dari saya kurang dipinjam gitu ya, mohon maaf dan terima kasih